oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan termulanya di game counter side yang sudah lama kita tidak mainkan ini ya anda yang tidak lihat saya main tapi saya main di offline kamera <laughs> main apa bang ini? counter Bang Rama single puluh katanya oke okay, siap kita buka bansos dulu nih cuy banyak nih bansos-bansos dari first anniversary guys Pertama, dari sini ini, misalnya eh ribu main banyak, tuh, ribu ini dapat lagi jadi berapa tadi? Seribu sembilan ratus, ya, totalnya ini dari force anniversary hadiah hein? hari ke berapa? Gue lupa, ini hari ke berapa? Kita coba cek, hein? hari ke berapa main ban sosial hari ini hari ini? ini udah horizon oh ada horizon lagi dulu. oh mantap ya 700 ini hari ke-8 berarti misalkan gua uploadnya ini hari Senin hari ini hari Rabu ya hari Rabu Kamis hari ke-8 Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin oh masih ada masih di hari ke-12 nanti dulu ya gua ada hari Senin itu hari ke-12, gue upload rekamannya, record dua orang disana ini nanti dulu, lumayan. tuh goyang-goyang nih, dipencet-pencet goyang-goyang berbeda dengan game sebelah, gak bergerak-gerak saya mulai dari gratisan dulu wali ya, tipe-tipe gratisan nih bang gratisan dulu, kita pancing-pancing ya Soalnya tangan ini sudah ampas nih. Pasti udah ampas Oke, okay, kita mulai dari sini semoga dapat Judith Mila, cuy. Oke, okay, ampas. kita single-single saja soalnya single-single ini terlalu OP di sini. terlalu OP tuh. kemarin dapat dua bintang 6 kemarin pun dapat bintang 6 lagi tuh. si Elden, eh Elden itu siapa rata-rata <Sing> Main enak, lagunya lagu dari counter saya tema Joseon. Eh, Joseon, siapa namanya? Gue lupa. Oke, okay, tiba-tiba geser-geser kali ya. Kita geser-geser nih, bang. Hmm, pencet-pencet nih, pencet-pencet semua salam <laughs> oh, ini ini ini ini no 10 kali puluh terus skip hmm, waduh oh iya yang kemarin tuh yang di ini nih di Arknec, nah, ini bintang lima. dapet tank lah nah dapet tank. Saya tidak fetish pada tank, saudara. kenapa diberi tank? biar yeah. di enak PvP-nya gitu loh. Ya, yeah. nggak dapet. Oke okay, kita lanjut buat awakin ininya. Gimana di sini PT gua sudah 116, 116 ya. Jadi main lah di sini kita ada 2200 black ticket yang mana ini senilai dengan 100 ya. ya, 100, 100 kali pull. Jadi di sini cuman gua make 1000 doang. Kalau PT nya sampai PT bener 150. Ya kita satu-satu saja, lah. soalnya udah deket. Sok gitu. langsung bintang. Apa lawan teori pancing-pancing di banner standar? Oh ya, untuk informasi-informasi ini, karakter kurang bagus ya, ya kurang ah ya kurang walaupun agak sedikit seksi-seksi. Ya, ini apa nih? Ini benda apa lagi? Ini, ini benda aneh lagi. Ya lara Jega, ini kurang ini juga, ya walaupun aduh, ini tolonglah. tolong lah tolong tutupin lah gitu ya, hmm. supaya nggak dosa malah nambah dosa oke, okay, kita lanjut masih belum? memang harus 150 kayaknya ya betul nomor seratus empat puluh. ini kita langsung multi ya. kita sampaikan seratus dua puluh. apakah suara notif tadi? oh ternyata bukan. oke okay. kita langsung sepuluh ya langsung multi ini. langsung multi yang mana ini harganya dua ratus. let's go. ya belum dapat belum dapat bintang lima teori pencet pencet kali ya teori pencet pencet gas tuh dari pencet pencetnya apa lagi yang kurang lo nih nih bosdom nih ya tuh tuh pernah Dujung take down lah nanti sekolah satu kali lagi hmm. Aku bantu, please Siap Benar-benar seratus -benar Untung gua nabung-nabung piti memang Syukurlah ya Itu kita Single-single ini Single-single kita Soalnya dekat piti masih belum mantap ini game ayolah Bang Jilong, Bang Jilong, ayo Bang Jilong Bang Jilong, ayo Bang Jilong, gimana ke anda Bang Jilong, saya sudah comeback ini Bang Jilong, masih belum balik balik ya elah bang jilong bang jilong kita teman kan? aduh bang jilong ayolah please. otaknya aduh oh, aduh aduh ya. kosong <laughs> teori ganti background kali ya teori ganti background <tih> gue ganti lah soalnya gue kata-katain kemarin oke okay, ada di cafe kita okay, lanjut kita mulai kembali masih belum? mantap memang harus speedy juga. harus sepak sepak ya betul, membacanya bacanya ya Tunggu, di disini ini nyambung ya, dari banner-banner sebelumnya. Itulah gua sukanya di game ini. Ya. Kalau gacha yang awaknya, ini hmm. masih aja lanjut di reklame. Nah, ini dia. Apakah red off? Apakah red up? Kita lihat ini, saudara-saudara sekalian. Uh, warna merah, red up nih, coy. Tapi udah dekat lagi, anjir. Ya, udah dekat lagi mau piti, cok. Dekat lagi mau piti, cok. Uh, aku ganti deh. Dekat lagi mau piti loh. Reset, pitinya reset jadi nol lagi. Kalau BA kan masih bisa lanjut kan? Ini udah langsung reset, cok. Kambing memang, capek capek. I'm going to play <laughs> L2, L2, but I many now, I must decide, I must decide, sometimes <laughs> I wonder about